Tahap 3 jurusan menjahit pakaian dengan mesin. Tata Rias Kecantikan Operator Komputer Muda Di UPTD Plakon Kejamu Pusatah Senin 26 September 2002 Segera dibuka Acara yang pertama adalah Pembukaan Marilah semua kita membuka acara ini Dengan pencapaian nafas Bismillahirrahmanirrahim Acara yang kedua Pembacaan doa hiduplah Indonesia raya Indonesia tanah airku. Kepada nu kepala PT Dirgantara juga mengundang sekaligus membuka membuka acara secara resmi. Saat pelatihan tahap ketiga tahun 2022. Selawatulahsalam kita ucapkan pada jemaah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada pagi hari ini kita masih menyaksikan suasana kebersamaan, keindahan dapat tertumpu bersama di ruangan yang sangat sederhana ini. Dalam rangka pembukaan acara kegiatan pelatihan H3 yang tadi sudah disampaikan, terkait diri kutus dengan adik-adik. Ini -adik. selamat nyelamat acara pelatihan tahun H3 tahun 2022 ini kita.